哎 okay. tim penggeledah barang yang akan dititipkan untuk warga binaan sudah mulai kurang lebihnya jam 9.30 tim menggeledah barang titipan yang satu kresek itu isinya kerupuk dan makanan pada dicek di kerupuk itu yang menitipkan datang setelah dicek ketat yang menitipkan kok terburu-buru akhirnya tim juga mencurigai dipencet satu persatu kerupuknya ternyata di dalam kerupuk itu ada dua plastik hitam yang ditaruh di dalamnya kerupuk direkatkan ini kami masih melakukan perdalaman terkait penyembuhan yang eh, juga narkotika ke lapas dan kebetulan beberapa hari yang lalu tidak digagalkan, digagalkan oleh petugas dari lapas kelas 2B juga untuk saat ini kami terus mendalami dan bersinergi bekerjasama dengan Bapak Lapas. Nah, kebetulan kami memang satu tekad untuk berantas narkoba dimanapun tempatnya maupun di dalam lapas atau di luar tetap kita terus bersinergi. Dan untuk perkembangan berlanjut nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan dari -rekan informasi ini sudah diketahui identitas pengirim barang itu harus bagaimana jadi untuk kertas yang dipakai untuk berkunjung itu untuk sementara adalah fiktif baik dari nama Alamat maupun nomor yang dipakai itu adalah bikin. Tapi kami tidak e, putus asa, kami tetap terus berupaya e, melalui mekanisme yang ada. Yang penting tetap kita seni dengan Bapak Kalapas untuk membongkar ini. Sampai wow.